Kenama itu mengatakan Itu Sono lah bakal Kemudian nama main bau Oh, Karena belum si bono Seandainya memang sungai kampung kau ber, Bermau ke sungai kalawi ke kalawi Tolonglah datangkan gelombang yang godang Untuk mengelombang anak itu Artinya dikutur lah Iya, iya, iya iya hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya, Deddy Z. Official pada malam hari ini, saya berkesempatan berjumpa bersama salah seorang tokoh yang ada di Desa Gunung Bungsu. Beliau ini adalah pada masa mudanya sering mendengarkan dan bertanya tentang sejarah yang ada di ya, desa Gili Muncung. Dia adalah salah satu juga pendapat sebagai seorang pusat yang ada di desa Gili Muncung. Uh, selamat malam datuk. Selamat malam. Bisa sedikit memperkenalkan diri dulu datuk kepada uh, apa uh, uh, kami penyambut kami. dari kami menyambut Nama kami Adwar uh, Umur? Umur 54 tahun Iya, uh, uh, 54 tahun ya Baik Nah, uh, Datuk Pada kesempatan ini Di channel ini kami ingin sedikit bertanya Tentang sejarah Yang ada di desa kita ini Desa Gunung Bungsu Yang pertama yang terbesit di kami Adalah uh, Sebuah lokasi yang ada di desa Gunung Bungsu Orang itu namanya adalah Kotobono ataupun Koto Subono. Dok. Nah, berdasarkan informasi atau pengalaman yang Datuk terima dari dulu, seperti apa sebenarnya cerita Kotobono atau Koto Subono ini? Silahkan, Dok. Silakan, dok. Baik. <tuh> Kalau sejarah Kotobono itu ke kampung di Koto masih musi diuni uhu -uh. mesti dalam persukuan uh -uh. yang sampai saat iko masih ada pai ya uh -uh. yang melingkung Koto bolon tu oh, pai pai godak pai godak ya yeah. ee uh, adapun kenapa si bono heeh uh -huh. si bono lah yang menciptakan adapun yang kami temo dengan tujuh dulu Subonoko mm -hmm. adalah keluarga yang tidak mampu mm -hmm. dan ingin merubah nasib, nasib keluarga dan kampung mm -hmm. nah, jadi mulailah manusia sungai Kampau sampai Kamau, Kalawe mm -hmm. dan sampailah ke Semenanjung Olaya semenanjung Melaya berarti Malaysia Malaysia kini oke oke oke dengan perjuangan dan keuletannya mm -hmm. Ini berhasil nah waktu pulang ke tamu itu keberhasilannya membuat dia dia di Vietnam sakit itu yang dalam aku persukukan itu suku piliang yang ada di situ membuat -hmm. kampung itu sendiri suku piliang kampung piliang nah, jadi Kenapa penghargaan uang tadi dinamakanlah kotor itu kampung. Kampung. kampung, kampung Subono. Oh, jadi istilah koto Subono itu adalah bentuk penghargaan warga kampung tuh si bono tadi. Oh seperti. Itu. Baik, eh, berarti sudah jelas. Artinya adalah sebuah desa itu eh, koto itu adalah kotor Subono yang diberi penghargaan oleh warga setempat kepada Sibono yang telah sukses eh, apa membangun kampung itu sehingga disebutlah Koto Sibono nah eh, katanya ataupun buat berdasarkan pengetahuan Datuk seperti apa ceritanya eh, kampung ini dahulu sebelumnya Kotot itu anime sampai biasa, topik biasa. Tapi dan keberhasilan jadi, uh, dengan keberhasilan tadi, rumah rekotor yang perlengkapan yang penuh yang dibangun di bukit Shibuya kedepannya ke Sungai kampung Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, informasi yang kami dengar, eh, ketika air dangkal atau surut, itu memang ada sepertinya kalau orang bilang uh, batu malin kundang, kundang, seperti itu di Padang, itu memang seperti, uh, oh itu toh, nah, jadi sejarahnya hmm. setelah uh, bono si bono keberhasil kampung, uh -huh. dan untuk nyebrang ke segala lain, hanya kecuali dapat Kodio dari kerajaan kerana keberatan tadi diambillah menantu di kerajaan tadi mm -hmm, menantu ok namun di saat dia pulang untuk menghadirkan istrinya ke kampung si bono itu tidak menceritakan keadaan wangku di sini oh. uh, jadi maklum anak bangsawan mm -hmm. sedangkan si bono itu dari kaki olah matiaya dengan amaknya yang dulunya agak muda keluar rentang Tersebarlah mm -hmm. kabar di Kota Bono, mm heeh, -hmm. bahwa Si Bono kembali pulang. Karena Si Bono ku berpeng tentu saja seorang saked menunggu di tepen. Oh iya iya iya. Ah, eh, tepen itu di Lebuk Pandak, di Lebuk Pandak. Tuh. Namun <coughs> setelah sampai, masyarakat situ pembukanya kenama itu mengatakan cu seolah-olah no, datang kemudian maknanya bahawa oh, si Bono kerana belum menjaga si Bono yangnya istri-istri anak bangsawan tidak menerima keadaan orang tua matua dari bangsawan yang untuk itu uh -uh. akhirnya dengan satu keterpaksaan walaupun bertolak batin si Bono ini tidak mengakui ya, maknanya di depan orang banyak? Di depan orang banyak ini yes. Demi mengagih jadi. tadi. Pekodik orang kampung tadi sedar. Kenapa si bono yang punya Malaikah memandang? Kok dia mau ikut itu sendiri Malaikah? Kok terjadi Malaikah? Akhirnya Dia kepasrahan. Ya. Amatnya yang dibuat terjadi. Si bono Tak jadinya Mendarat di situ lagi. Uh Betul. -huh. Karena ini jadi airnya disumpah Dia omah tadi apa sumpah itu nu, terangin lalu lalu yang pernah ambil ya seandainya memang sungai kampung kau ber, bermau ke sungai kalawi kalawinya tolonglah datangkan gelombang yang godang ya, untuk menengoklah anak itu artinya dikutuklah nak tutup iya iya iya, iya. Muu, hmm. hmm. masih di dalam di dalam kapian ni tadi, kena yang makwaso itu tidak ada yang mesti cair begini. Hmm. Datanglah gelombang yang orang tu dari arah uh, Kapu Gawai. Ah Gawai, Singgoh, hmm. hmm. karamlah semua tadi. Hmm. Nusompannya tergantung sampai kini namunnya. Uh, tumbuh uang tumbuh uang itu adalah tompek penyimpanan dari kapal sebut nah sebagai yang kami terima cerita dalam perubahan tadi itu tinggal meninggal itu berubah sehingga jika kategorikan arwah dari uh, maling kundang uh -huh. itu menjadi uh, Fogam, fogam. Ya, itu penjelasan sampai berbunyi sampai itu, walaupun nggak ada kawat boleh mm -mm. bu. Artinya nyomongannya ibunya gitu. Mm -mm. Nah, setelah menjadi batu, itu tali sawo itu masih dikenal banyak orang di sungai Pak di, di panjang. Sedangkan iecilan yang diubah menjadi batu tadi waktu suara dokenangan itu rata-rata yang masyarakat berlumunsu ataupun yang menembak itu ini tentu sebanyak 2 buah ikutilan termasuk kucing-kucing pun di situ ada. Nah, sampai cuma kini dari timun mm -hmm. nah, tapi walaupun timun sampai kini kalau masyarakat berlumunsu tetap dapat itu ikutilan iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, gitu yeah. nah, lah saya minta tahu kemudian mm -hmm. dihubungkan gelombang tadi masih menjadi uh, Analisa, Analisa. singgung dari Kampung di sendiri kalau mau dekat Kolam sampai itu yang pusat itu namanya Boni kalau mau A Bono, Bono ya Bono tipe gelombang Bono. Iya. Nah setelah kami umumkan Bono itu adalah gelombang yang macam itulah yang menengalamkan si Bono. Mm -hmm. nah, cuma karena keterbatasan kampung, ya eh, jauh, makanya mm -hmm. di Kolam Pan kenal dengan Bono, Bono. Berarti, nah. ada kemungkinan kaitan. Nah, ada kaitan bono, itulah ya, gelombang seperti itulah yang mengganggu bono atau dek belakang. Oke, okay. berarti sama persis juga dengan cerita yang ada di Sumbar ataupun Padang. Nah. Kalau di Padang itu malin kuntang itu lalibia. Di oh, dimana Ya, itu, di dan sejarah sampai kini masih ada. Hmm. Tumbuh masih ada. Ha -ha. Masih ada. Uh -huh. Uh -huh. kemudian peninggalan-peninggalan itu masih banyak di Tuban Betul, betul, betul. Nah, Coba gambarkan to. Seperti apa? Setelah berakhirnya uh -huh. dan masuk Islam itu pindah ke kampung, uh -huh. Itu Kota Bono itu masih ada yang berbentuk mistis. Uh -huh. Karena asli dari pasukan pusukan tersebut apabila masuk di situ atau mengadakan acara buat mau ke meninggal itu namanya lelo bunyi bunyi lelo bunyi lelo lelo bunyi kami sendiri pun menanggung oh, yang pertama waktu penik pernikahan itu terakhir waktu bunyi uh, penyucian uh, uh. baik itu berarti kalau kalau dikategorikan masa berarti sebelum masehi itu lah mulai itulah semacam itu lah jadi yang bisa ditegak mistis itu setelah motor-motor sudah tinggal, uh -uh. kemudian mistisnya sampai air uh -uh. cuma saja karena kemajuan taman, uh -uh. kemudian yang alam kokoh yang penghuni bukan saja serang, yang penghuni di situ tuh gak meninggalkan, kalau oh, masuk oh. pun ada jangkit di situ. Oh, ada alam oh. terang. Jadi ciri khas di situ tuh yang tumpuk yang tuh. Itu masalah, awak jelatang mm. cinta mampangnya tuh, itu pelolakan sekian. Mm -mm. Jadi, artinya bagi yang berasal dari pria itu, ketika ada kayu ataupun semacam apa, jelat kayu itu apa tutup jelatang, miang, miang, miang, Mian. mm -hmm. berarti orang yang suku asli itu tidak ada masalah dengan kulitnya. Gitu mm -hmm. baik, uh, sangat menarik sekali informasi <tuh> tentang kota Sibono ini uh, dan kira-kira atau kira-kira apa pesan yang bisa kita ambil pesan moral dari kisah ini pesan moral yang pertama bagi generasi muda mm -hmm. itu ibu mm -hmm. anak mm -hmm. sungguh dibuat orang terakhir jadi pesan moralnya janjang sekali walaupun zamannya berubah macam apapun kemajuan yang amat tetap amat di rumah jangan karena awak sukses, nah, sukses. Uh, karena sudah berumah tanda dengan orang uh. yang pesawat tidak mengakui atau malu mengakui dari orang tua. itu Eh pesan moralnya selanjutnya mungkin doa dari ibu tuh ya doa? Uh, doa tadi, karena di apa namanya tuh disumpai lah pasawatnya uh, terjadi gitu. Untuk apa, sampai air tersebut, misalnya ada keraguan ya? mm -hmm. Bukit PC ini kerana biar bi, cuma kalau air tersebut Itu buang kelompok pandang, tali sabunya sampai kelompok panjang mm -hmm. tu Tali sabu itu adalah tali untuk titiknya, uh -huh. masih ada sampai itu. Masih ada ya, kalau seandainya uh, dangkal uh -huh. Walaupun tidak timur, uh -huh. tetap masyarakat sampai akan menambil tali sawu disikol tak cerita dengan cerita nah, itu bahkan dari pun betul betul baik tuh bagus sekali ceritanya dan pesan moralnya sangat menangkap sekali nah mudah-mudahan bagi kita para pendengar dari Zetio Official dengan cerita Koto Subono ini kita uh, paham akan arti pentingnya ada seorang ibu dan jangan sampai kita menyakiti perasaan dari seorang ibu sehingga uh, orang tua kita tersebut mendoakan hal-hal yang tidak kepada kita nantinya Oke cukup sekian dulu uh, informasinya Dato uh, mudah-mudahan nanti untuk ke depan bisa kita kembali lagi bersama di Dizati Official dengan topik yang berbeda nantinya sekian terima kasih, uh, ada teman? Insya Allah, uh, dengan topik berbeda yang saya tahu kami iya betul-betul itu uh, kalau uh, pantun uh, dari tembinang rumpul asik, ini nantai yang terbilang saudara dapat, yang tingkat beliau anak pandai. Oke, okay, baik terima kasih. Dia betul sekali karena uh, datuk hajar ini bukan merasa dia beliau yang paling tahu, tapi itu yang informasi yang didengar oleh beliau semasa muda muda dahulu dari datuk datuk yang terdahulu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.